Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anakku semua atau buat orang-orang yang di sana hati-hati orang tua, orang tua. Hati-hati. Jangan biarkan anaknya main petasan seperti ini. Ini namanya petasan spiritus ya. Nah, ini ponakan saya namanya zitri Nur Alti. Ini dia akibat dari main Kasan seperti ini, tuh bakar semuanya, karena kebanyakan dari anak-anak belum tahu fungsi dari spiritus sesungguhnya, tuh, ya. Jadi hati-hati buat anak-anak yang di sana yang main seperti ini, kemudian menjadi perhatian juga buat orang tua. Oke, sama itu orang